Kini ku harus bisa melupakan semua Ternyata kau masih berhubungan dengan dia Ku baru tahu kau lakukan itu padaku mengapa kau sembunyikan semua padaku bahwa kau Takkan bisa kembali padamu setelah ku tahu dirimu mempermainkanku. Kalau lupakan semua. Kini ku harus bisa melupakan semua Ternyata kau masih berhubungan dengan dia Ku baru tahu kau lakukan itu Kepadaku, mengapa dirimu teganya padaku? Mengapa kau sembunyikan semua pada? a girl Hai